Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Welcome back to my channel Oke okay guys, kali ini kita akan meliput kesiarian dari petani yang ada di genangan Lorulun Saat membudidaya tanaman tomat Penasaran seperti apa videonya, tetap stay di video ini sampai selesai Oke okay guys, kali ini saya telah berada dengan si pemilik lahan tanaman tomat. Kebetulan beliau ada, saya ingin berbincang-bincang sedikit dengan beliau. Kalau Pak, boleh tahu namanya siapa Pak? Oh, Pak Solin. Pak Solin. Mau nanya Pak, ini Bapak kan aslinya bukan dari Tanimbar. Ya. Tapi kok bisa sampai ke sini di Tanimbar, khususnya di Lurulun untuk bercucuk tanam. Itu ceritanya seperti apa? Boleh diceritakan sedikit? Oh iya. Awal ceritanya itu kita kan dari Ambon. Dari Ambon itu kan selalu tahu bahwa pengiriman barang ke arah Pulau Tanimbar itu besar, jadi tomat atau sayuran yang lain. Oleh karena itu kita penasaran, ingin tahu daerah Tanimbar itu seperti apa sih kok daya serapnya tinggi sekali, harga di sana mahal. maka karena sampai di sini kebetulan kita uh, ketemu dengan Mas Emus, uh, terus kita diajak nanam. Ya, walaupun kecil sedikit ternyata memang serapan pasarnya lumayan bagus. Uh, untuk pekerjanya katanya Bapak sudah punya tenaga kerja yang siap membantu Bapak dalam proses bercocok tanam di sini. Kira-kira itu berapa pekerjanya yang diperkaitkan di sini, terus untuk penghasilan untuk pekerjanya kira-kira per harinya berapa Pak? Iya. Hey. Karena kita di sini menggunakan alat apa adanya, seperti cangkul. Makanya, kita ingin untuk memperluas eh, tanaman itu, kita memiliki beberapa kendala atau keterlambatan. Oleh karena itu, kita menggunakan tenaga, beberapa tenaga kerja dari anak-anak, hmm? di salurulun ada lima orang, hmm? uh, mereka gajinya per hari seratus ribu, mereka bersih juga. Uh, Rokok makan udah saya tanggung. kita okay. e, mau nanya lagi nih, Pak, untuk masalah lahan kan? Bapak kan pendatang? Iya, yeah. saya juga merasa kaget. Ibu pertanyaan juga, kenapa pendatang? Tapi di sini status lainnya belum dipastikan itu milik Bapak sebenarnya, atau milik orang lain yang statusnya dipinjam untuk Bapak berkecepatan di sini. Boleh jelaskan untuk status lain seperti apa, Pak? Oh iya, yeah. kalau untuk lahan kita, statusnya pinjam. Nah, dari pemerintah daerah uh, melalui Dinas Pariwisata uh, memper, uh, memperbolehkan untuk mengelola ini. Kalau bisa, uh, seluas mungkin untuk dijadikan agrowisata, agrowisata. ke depannya. Berarti, status lainnya ini masih Pinjam, dipinjam Pak. dari pemerintah daerah, ya Pak? Ya, ya. Uh, untuk budidaya tomat ini, itu jenis tomat yang ditanam di sini, itu jenis apa, Pak? Terus uh, untuk perawatannya itu untuk bebas dari hama itu dia menggunakan apa-apa ada pupuk atau seperti apa Pak ah, ya. untuk sekarang ini yang kita gunakan jenis tomat yang kita tanam itu uh, merek servo servo uh, f1 nah, untuk yang digunakan kendala-kendalanya ataupun apa itu contohnya pupuk dan lain sebagainya sementara waktu ini kan tanah masih Uh, dimanjakan alam masih subur kita hmm. masih menggunakan uh, apa adanya humus yang ada tetapi uh, tidak menutup kemungkinan setelah penanaman ini maka humus itu kan udah terserap termakan oleh uh, tanaman tomat itu maka kedepannya yang jelas kita menggunakan pupuk tapi alangkah bagusnya kalau tanah itu ataupun tomat itu menggunakan pupuk hmm. kompos uh, yang didapatkan dari hasil kotoran ternak yaitu mungkin unggas ataupun sapi uh, Terus untuk perawatannya apa ada tips atau trik untuk uh, mungkin para petani di luar sana yang pengen bercocok tanam dalam tanaman tomat mungkin mereka bisa meniru apa yang sudah Mas lakukan di sini untuk cara perawatannya itu seperti apa? Oh, ya. ada artinya mungkin beda daerah ataupun beda orang cara pengalamannya pun beda-beda karena kita di sini daerah yang baru serba alam semuanya maka di sini kita masih menggunakan sistem uh, gimana menjaga tanah itu supaya tetap subur kita cabut ataupun mencegir rumputnya dicabut supaya uh, humus itu tidak termakan oleh rumput itu uh, dan kita mencoba pasang ajir menggunakan ya apa adanya mungkin Pepohonan di sekitarnya yang bisa kita gunakan, terus kita gunakan ikat serta memangkas beberapa daun yang memang uh, disitu membutuhkan untuk dipotong supaya mengurangi uh, makanan yang akan terserap oleh buah. Oleh karena itu, untuk di daerah sini itu sudah cukup lumayan bagus Terakhir, Pak, dari saya, untuk budidaya tanaman tomat di sini, apa ada kendala-kendala? yang selama ini Bapak alami, oh iya, kalau... Selama ini yang kita alami tergantung situasi. Kalau situasi seperti sekarang ini sudah masuk musim kemarau. Biasanya kendala itu uh, terjadi pada pengairan. Wow. Uh, salah satunya kalau pengairan itu kurang, maka terjadilah tomat bagian pantatnya itu sering terjadi kayak gosong-gosong begitu. Oleh karena itu, uh, kalau dari segi air ataupun irigasinya tidak bisa memenuhi kebutuhan itu maka dianggap Ini cuma air ya Pak ya? Iya yeah. Oke okay, guys, kali ini saya telah berada dengan para pekerja yang ada di lahan tanaman matematik ini Saya ingin berbicara sedikit dengan para pekerjanya Boleh tahu namanya Bapak? Bapak Petrus Bapak, Petrus. Okay. Bapak Pice biasa dipanggil yeah. dan Bapak, Bapak Andika nah, ini mau ditanyakan Pak, sudah berapa lama Bapak berdua, Pak Pice dan Pak Andika bekerja bersama Pak? Selama bisa pasulun ini lima bulan. Hmm, perasaan bapak berdua bekerja dengan pasulun ini tuh rasanya seperti apa? Rasanya seperti yang Bagus. Bagus rasanya. Senang nih bekerja dengan pasulun. Itu gaji perharinya katanya tadi pasulun 100 ya per hari. Oh untuk pertanyaan terakhir untuk bapak berdua harapan ke depan bapak berdua? Seperti apa? Saya ingin mandiri seperti mas. Saya ingin menanam seperti mas. Mas siap dampingi kami sampai panen. Salam untuk petani-petani rekan-rekan MDB.